Mengawali kabar terbaru di pagi hari ini persahabat ada info penting untuk warga Konoha Info ini kita dapatkan dari l2w.id Disimak di laman akun instagram l2w persahabat ya Donasi berhadiah umroh gratis mau tahu caranya Tuh wow persahabat ya ada donasi berhadiah umroh gratis Untuk caranya persahabat kita coba lihat ke slide berikutnya Hadiah Ramadan, umrah gratis untukmu Kamu punya kesempatan pergi ke Tanah Suci Hadiah dari brand baik Dengan ikut tantangan sedekah rutin 15 hari tanpa putus di aplikasi kita bisa Daftar tantangannya dengan klik Ada linknya persahabat ya di akun Instagram L2 Weird ID Kita simak juga di slide berikutnya Cara ikut tantangan sedekah rutin Ramadan yang pertama, daftarkan diri kamu di KTBS.in atau sedekah kita bisa. Yang kedua, download aplikasi kita bisa di aplikasi Store atau Play Store. Yang ketiga, sedekah tiap hari ke Galang Dana manapun, mulai dari Rp1.000 yang keempat. Pastikan sedekahmu tidak terputus hingga minimal 15 hari selama bulan Ramadan. Kamu bisa cek tampilan hati di halaman donasi saya di aplikasi Kita Bisa. Tuh, sahabat ya, cara ikut tantangannya. Untuk pengumuman, di tanggal 30 April 2022, kita bisa akan memilih secara acak donatur yang sudah bersedekah minimal 15 hari tanpa putus di bulan Ramadan. Tunggu pengumumannya di Instagram, kita bisa.com bersahabat ya, dan kita lihat juga. Ada sebuah info juga nih, tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi kita bisa, dan pasang fitur pengingat untuk sedekah rutin. Yuk, sama-sama bersahabat ya. Kita bersedekah setiap hari. Ini ada kabar baik ya, dari Al 2 w karena berdonasi akan ada hadiah umroh secara gratis yang mau ikutan bisa langsung donasi itu ya donasi mulai dari seribu rupiah ke program donasi L2W ini gampang banget persahabat ya mudah-mudahan tentunya fanbase wrestler ini selalu menerbari kebaikan dan selalu menjadi contoh untuk yang lainnya kita simak juga persahabat di kalimat caption info yang dituliskan jadi kita bisa lagi ada program tantangan, ajakan donasi atau sedekah rutin di bulan Ramadan ini. Donatur yang berhasil sedekah 15 hari tanpa putus bisa dapetin hadiah umroh gratis. Pemenangnya disiplin secara acak. Donasi mulai dari 1.000 selama 15 hari di aplikasi kita bisa, guys. Kalian bisa pilih berdonasi di program donasi L2W Ramadan. Berbagi mukena dan berbagi bukber dan sembako Ada link pendaftarannya juga bisa klik link pendaftaran di igsl L2W Untuk informasi detailnya Ada di feed atau cus tanya-tanya ke instagram bisa.com. Bismillah Bisa jadi awal kebiasaan sedekah dan berbagi ke orang yang membutuhkan Masya Allah banget ya Ini salah satu contoh baik Yuk yang mau umroh gratis Berdonasi sekarang juga Selanjutnya persahabat, info penting juga kita dapatkan Kali ini langsung dari MS Glow Foreman Yang menginfokan persahabatnya bahwa bakal ada live nanti sore Ngabuburit bareng dokter Karena spesial gasnya ada Rizky Bilar Yang akan memberikan kejutan Dan pastinya memberikan kebahagiaan untuk keluarga konohan spesial banget ya Ngabuburit bareng dokter Disimak untuk info detailnya Halo MS Bro, selama ini kalau nggak berburit MS Bro ngapain aja, MS Min punya kabar baik nih MS Bro 15 April 2022 bahkan ada gak berburit bareng dokter, kita ngobrol-ngobrol bareng Rizky Boncel, Dokter Benny dan Rizky Bilar Jam 16.00 sampai selesai akan ada giveaway 3 paket hair dan 3 maskulin untuk 3 orang yang beruntung Jangan sampai ketinggalan ya Tuh info detailnya persahabat ya dari MS Glow Foreman Karena sore hari ini kita akan ngabuburit bareng apabila di acara ngabuburit bareng dokter Ini spesial dari MS Glow Foreman Berikutnya persahabat kita lihat juga info penting kita dapatkan dari Sofi Indonesia Kali ini persahabat ya idola kesayangan kita akan tampil di televisi Dalam acara Sofi Big Ramadan Sale Hari Senin, tanggal 25 April, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Sudah dipastikan, Leslie Bilar akan tampil Akan menyuguhkan kejutan bahagia lagi nih Untuk warga Konoha jangan sampai lupa dicatat Hari tanggal dan jamnya bersahabat ya, tepatnya hari Senin 25 April, jam 7 malam waktu Indonesia Barat Disiarkan secara langsung di 3 TV Nasional dan ada juga live-nya di Sofi Live dan YouTube Sofi Indonesia. Yuk sama-sama berdoa ya mudah-mudahan Leslar ini selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan apapun yang dilakukan. Dan selanjutnya ada super podcast ini mengenai persab pembahasan yang membeli Baby L. Perhatikan persahabatnya. Ini sih tentunya khusus netizen. Dan kuyang kuyang, persahabat ya Ini harus didengarkan Di sini kita mendapatkan penyampaian Bahwa yang komen negatif Apalagi memfitnah dan membuli Itu persahabat ya Komen sudah jelas Kena mental Itu sakit mental, persahabat ya Dengerin ya, buat netizen yang kuyang-kuyang durjana Yang komen jelas ODGJ Atau sakit mental Ini diunggah oleh mr.mrs.mrb Underscore kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Sudah kuduga, mending cepat-cepat bertobat deh orang-orang yang kayak gitu ngeri amat punya penyakit suka nyinyir orang Katanya itu persahabat ya Tuh dihimbau ya untuk netizen yang suka nyinyir sebelum bertobat apalagi di bulan ramadhan Mudah-mudahan tentunya mendapatkan hidayah Dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya Dari akun Rehan Aku mengatakan Betul itu bus kalau mereka sakit jiwa. Head comment artinya pelakunya sakit mental. Marconah, Durjana, semoga cepat sembuh. Amin. Persahabatnya yuk, kita doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan bisa berkomentar dengan baik. Masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dengan informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.